Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan saya Oke, langsung saja kita akan membahas yaitu Asal-usul Gunung Padang ya Menguak asal-usul situs Gunung Padang Memiliki banyak jejak, arkeologi, peradaban manusia Salah satunya situs Gunung Padang Situs prasejarah yang terletak di Cianjur Jawa Barat itu menyimpan sejuta misteri kehidupan purubakala Padang dalam nama Gunung Padang, berarti terang, benderang. Namun ada juga pengertian lain dari istilah Gunung Padang. Padang yang disandang gunung itu, pa berarti tempat, da berarti besar, atau gunung, atau agung. Dan yang yang berarti eang, moyang leluhur. Ketiga makna itu membuat Padang diartikan sebagai tempat agung para leluhur. Penemuan situs Gunung Padang tercatat sejak 1891. Kala itu, peneliti dari Belanda sudah menyebutkan nama pa Gunung Padang dalam tulisannya, namun kala itu mereka hanya mencatat empat teras di situs Gunung Padang saat ini tercatat ada lima teras situs Gunung Padang situs Gunung Padang memang sangatlah menarik tak hanya mengandung budaya situs yang dikelilingi bukit dan gunung ini juga mengandung kegeologian sebab berdasarkan penelitian geologi situs Gunung Padang diyakini berada di tengah Kaujera yaitu sisa dari gunung api yang sudah mati situs Gunung Padang diduga kuat sebagai tempat pemujaan leluhur tempat upacara pada masa itu dugaan itu didasarkan pada hasil eksapasi yang dilakukan arkeolog Indonesia karena itu situs Gunung Padang diyakini masuk ras Austronesia yang memiliki tradisi pemujaan leluhur yang biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tinggi Temuan-temuan itulah yang kemudian membuat situs Gunung Padang dianggap mengandung harta karun yang luar biasa. Sebab situs itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai leluhur yang ada di tengah masyarakat di masa lalu untuk masa kini. Oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.